Oke, okay, guys. Ini tutorial cara membuka PDF dari link WA gua. Kudu yang pada pada gaptek tonton ya. Simak. Nah, ini WA tuh kita buka dulu. Jadi WA atau medsos apa terserah lu lu dapat dari mana ya uh, link video gua. Nah, ini tadi kan gua contoh nih, gua post di grup grup les kelas 9 nih, ya. Nah ya, ini jadi dari sini kan ada link ya, ada link. Nah, ini udah jelas-jelas gue ngomong dulu, print soal file ini, lalu lanjut tonton ya, baru jadi di print dulu, baru ditonton. Nah, ini link YouTube-nya, link YouTube udah diklik, loading ya, loading. Nah, oke, okay. musik video ini nanti muncul. Nih, ya, YouTube. YouTube. link YouTube-nya udah mulai muncul ya. Nah. Matematika kelas 9 SMP ya, bab 1 tentang perpangkatan. Ini yang namanya judul video ya. Di bawah judul video itu ada yang namanya Nah, sebelum Oke, kita Silah. bahas soal tentang perpangkatan ya. Nah, jadi sebenarnya dulu kalau perpangkatan ini nama lainnya jadi ini yang diklik ya, tinggal klik. Nah, ini tombol telunjuk manusia ini. Nah, drive.google.com itu. Itu diklik nanti muncul halaman tuh oh, ya. Nah, ini ada logo print ya. Kalau memang langsung lo misalnya nggak ada printer di rumah, kudu ke warnet kalau mau belajar ya. Print di warnet itu. Nah, ini tinggal cetak nah. Nah, cetak. Nah. Tinggal cetak nah, loading ya. Udah, ya. Nah, tinggal set, tergantung setting merk printer lo, ya. Nah, apa printer lo? Nah, ini, ya. Nah, logo printer. Ini namanya logo printer. Ya. Di sebelahnya itu ada logo download. Nanti gue jelasin juga cara download. Nah, ini kalau print, ya. Nah, destination, tujuan printer kita apa. Nah, ya, printer, Ya, kalau nggak mau pusing, nyeting-nyeting, ya sudahlah print aja langsung ya. Ini nanti kalau mau di-print, nanti satu halaman, satu, satu soal. Satu halaman, satu slide ya. Nah, udah gitu aja print. Nah, klik print. Nah, nggak kalau nggak mau pening gitulah ya. Kalau ya memang kertasnya lebih banyak, tapi tulisannya lebih jelas kalau besar-besar Nggak -besar, ya. usah di-setting. Nah, itu. Nah, kalau seandainya lo belum belum ketemu printer, mau disimpan dulu nih, PDF, ya, bisa download aja nih, nah. Ada tanda panah ke bawah, download. Nah, download. Udah, klik, ya. Klik. Nah, tinggal nanti kalau kita pilih download, paling kita bisa setting lokasi folder tempat. Nyimpennya aja, ya, terserah lo, ya. Mau pilih di dokumen, kayak di desktop, ya. Ya, itulah, kurang lebih, ya tutorial da dasar